plat nomor ya berarti ya kan. Nah, kalau di Indonesia tuh banyak banget guys ya nama-nama kayak ada ada Nila, ada siapa gitu ya guys ya. Dan saya penasaran sekali kalau kalau istilahnya nama-nama unik, nama-nama istilahnya yang aneh-aneh gitu kalau di Indonesia banyak banget gitu guys. Apalagi pada mobil-mobil mewah gitu kan ada bos, ada siapa gitu kan. Nah, kalau di Malaysia apakah ada juga seperti itu? Nah, ternyata ada guys. Nah, dirangkum oleh Abang Ahang Spedia ini. Nah, langsung saja guys karena saya sudah penasaran, kita tengok videonya bersama Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Tekan tombol merah guys Tekan tombol merah guys ya, Agar supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video Nah langsung saja kita play videonya Let's go Kalau kita beli kereta atau motor baru Aha. Mestilah kita nak pilih nombor plate yang cantik sikit kan Betul Tapi kebiasaannya nombor plate yang cantik ini oh, Harganya ke. pun cantik juga lah Sehingga ya, betul. ada yang mencecah ratusan ribu ringgit oh, betul Ada juga lho. nombor plate yang kreatif seperti menggunakan nombor untuk dijadikan seakan-akan huruf Aha. Sebagai contoh, 4 boleh nampak macam A Atau 7 boleh nampak macam T Jadi kalau gabungkan 4 dan 7 ni ke huruf ni Jadilah sajat, sajat. Hihi. Jom tanpa buang masa Tajuk pada video kali ni adalah okay. Nombor pelik kendaraan yang paling unik dan kreatif di, di Malaysia, Malaysia. Right. Sebelum tu, random shout out kepada subscribers saal ini Terima kasih kerana menyokong kami Loh sikit That's Kalau korang it. nak masuk dalam random syarat pada video akan datang, sila subscribe, komen. like dan komen dalam video ini, okay? Ni boss paling humble sekali. Aku Kali bos. Nombor ni dekat motokapcai. Harga nombor plate je jauh lagi mahal daripada motos. Oh my god, betul. Ha, ini baru nampak bos ke? The boss. Kereta mahal. Oh yeah, guys. Kalau tersentuh kreateni. Najis. <laughs> Asli guys Najis Merci lagi ya kan Astaga naga Eh jangan kau sentuh Kenapa Mobil tu Kereta tu najis kan <laughs> Aduh Kereta pun ada kaki ya guys Kaki Cantik gila nombor ni Kalau Apa rapatkan tu? lagi Boleh jadi bentuk kotak Apa tu guys ya L7 ke uh, Atau macam mana ya eh? eh ada ini juga Ini maka Oh playboy. Nombor 4 nampak macam Y dan nombor 8 nampak macam B. Tapi jangan jadi playboy ya guys. <laughs> Betul. Nombor ni pula ada maksud tersirat. Apa tu? Eh, apa guys artinya guys? Du8. Du8 atau macam do eight. Apa ya eh, guys ya? D u do dengan 8. Jadilah duit. Ah, du eight. Du eight. H. H. H kan? Bahasa Inggeris dia. Egg. ah Macam tu. Duit. ah Ya ke? Banyak nombor lain boleh beli. Mati. Nombor ni juga dia beli ya. Astaga. Tahu pun takut letak satu kat bawah. Bukan kat tepi. <tik> Yang suka belok tak bagi signal. <tik> <tik> Allahu Akbar. Adah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Boleh lah pakai nombor ni. Jauh begini sampai ke Paris. <laughs> sampai okay. Ini malah mobil-mobil biasa, ya, guys. Ya, ini. ini kayaknya editan deh. Kalau yang mafia, ini kayaknya editan deh. Terlalu gangster. Oh. Ini mesti peminat kuah kari. Ini <laughs> kalau pakai kedai ini, Mama, tak heran dah oh, Mari lari. mari. satu lari sepuluh, mari. Nah, tahan Eh, mari itu kan sini. Mai, mai sini. Mai sini. Kalau mari di sini itu kayak gitu, guys. Ke sini, ke sini gitu kan. Tapi enggak tahu istilahnya kalau mari di Malaysia itu macam mana ya? Eh? situ, ikut tengok, tengok ya guys. Takut salah kereta. Taksi. Tiba-tiba rasa lapar pula. Oh, darah Kamiin Nasi ayam darah Kena Anak darah warna dengan plate, ya? api. Warna api. Oh masa dia ya? jadi polis tak kesampaian. Oh nombor jadi macam tu. Ni pun okeylah. Kan? Pol 15. Okey. Ni pun rasanya harga nombor plat lagi mahal <laughs> dari kereta. Jari. Ni pun kreatif guys. Bless apa ni? Apa ni? Bacanya uh, Blesset. Nombor sebenar adalah BLE5530. Tapi nampak macam Bless. Apa Aa? maksudnya? Diberkati. Okey, Blazer. Okey, okey. Ini kalau polis tanya nombor plat apa? Nak jawab cari kang, takut kena marah Guys Kalau ada polis nak tanya Eh, plat nomor mana? Carilah <laughs> Kat mana? Carilah <laughs> Okey, okey Lucu lah Cuba bayangkan kalau kereta ni lalat Yah, yah, yah, yah Kat laluat kecemasan Masa jalan tengah sesak Mesti ramai yang sebut kan? <laughs> Pada yang tak tahu Kasier tu je nama jam ya guys. Oh. Iyalah. Ini baru dikatakan berani. Dini 3 cukup ke Boleh boleh boleh. Tengok nombor plat ni teringat kita dekat Nabi. Allah Banyakan selawat ya guys. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan silap ya, guys. Ini kereta bukan kapal angkasa. <laughs> eh, Ria. Eh, Nasari ah. Apalah yang dia ni fikir masa bunyi Okey. nak beli nombor plat ni ya. Mungkin <laughs> dia tak perasan kot kan? Tak perasan mungkin. Kami tak ramai tapi ada. Kami ah, kampung kan punya nama. Ni. Dah tahu dah tuan punya kereta ni mesti 915. ABGIS. Yang ni pula tuan kereta Afiz. dia nama Hafiz kan? Memang di luar jangkaan. Boleh pula dia terfikir nak ambil nombor ni ya. What's WhatsApp. Ah, ya ke. Kalau yang tak perasan, mesti ingat nombor dia PP33QQ, kan? Ha, okay. Tapi sebenarnya PP3399 Eh, macam mana tadi? Panggilnya Panggul. macam mana? Guys? Tambah nasi, tambah nasi <laughs> Okey Kepada yang suka langgar nasi. lampu isyarat tu, pui makan dia Pui Pui Korang ada nombor ni? Mesti ada. ada kan? Ada ya Jangan selalu minum benda-benda manis ya guys. Tawa. Tawa sikit tak apa. Tawa. Kalau di sini tawa itu gelak ya guys Ha ha ha macam tu eh. Tawa macam tu. Kalau kat sana tawa tu ais ais tanpa tanpa gulalah macam tu eh. Tawa air tawar eh macam tu eh Ni motor yang tua ke? Tuan motor yang tua. <laughs> tua. Nombor plat ni Tufo. pula nampak macam mami. Cuba kau teka apa nombor plat sebenar. Comment di bawah. Eh. Nombor sebenar... Saya eh, tak faham jugalah mana ada kan? M-O-M-M-4 atau 3 lah. Tak faham jugalah tu. Ni mesti peminat game Super Mario ni. Mario. Yang ni pula tuan keretanya mesti nama lain. Pandai dia buat nombor 1 dan 7 tu yeah. jadi OSM. Uh -huh. Tapi buat macam ni salah ya guys. Salah, salah. Kita tak boleh kena saham nanti. Ni pun sama. Walaupun Adam. sangat kreatif Menjadi kad nombor 177 Nampak macam huruf M Tapi kalau polis nampak Confirm kena saman Betul Cantik nombor pelik kereta ni Maria Mesti nama tuan kereta ni Maria lah kan Maria Maria, Maria Ajaik Cepuk kosok-kosok kereta ni Mereka <laughs> jin macam cerita Aladin tu <laughs> okay. Jalan sesak-sesak macam ni Sabar, sabar ya? Dah lah nombor pelik cantik Dapat pahala lagi bagi nasihat Jangan lupa solat ya guys Abaiz Kalaulah kami ada sebiji kereta ni kat rumah Hari-hari kami cium kereta Haizik SL47 4 nampak macam U Dan 7 nampak macam T Walaupun Slut. maknanya kurang baik Tapi ah, memang apa? kena dengan kereta yang Ya, ya, ya, Apa, arti ni macam mana guys ya? Selut, apa ya Tak faham juga saya ni Yang seksi macam ni sambil-sambil memandu sambil-sambil ajar anak baca ABC dan 1 2 3. <laughs> Ada kayak gitu. Ini confirm tuan kereta dia nama David Oh, David. David, David. Sek. Dahsyat taste dia ni. Bau ni oh. tu. Oh. Kau orang suka tu apa? Messi's ke, Ronaldo uh -huh. ke atau DG? Okey. Kalau Maxis. minuman bergas pula kau orang suka yang mana? Pepsi <laughs> atau Coca-Cola? Spread yang ni pun ada nombor pelit yang kreatif Apa ni? Ben Ben Ice Abang eh, tak tahu ni kereta apa Tu dia dah sebut dah dekat nombor pelit Bentley Oh Bentley I tak faham tu Ni mesti kereta isteri hadiah daripada suami dia kan? My City My City katanya <laughs> Banyak juga yang guna nama sendiri letakkan no, nombor no. pelit dia Dah macam name text call lah pula Ha yang ni unique Nama Senapang terus M16 Maki lah kalau berani <laughs> Nombor ni pun rasanya nama tuan kereta ni kot Chris Ah, kan? Chris, oh, Chris. Haa yang ni memang ramai dah kena Wajar apa. Proton wajar Ni nama sendiri juga ni Nombor 2 tu nampak seakan-akan huruf Z Tam 121 kan yang ni S55 ke SS5 ni? Ah susah juga nak cam. Ialah, tapi memang cantik nombor plat ni. Ah betul. Angkat tangan sikit siapa-siapa yang lahir bulan Mei? Mei bukan. Sekali tengok nombor ni memang pening guys. Apa? Macam sama cantik. Nampak macam 080808. Oh, 08, 08. Ah. Cuba kau nak sebut nombor plat ni. Cabai. Ay, tak baik mencarut. Ni abang ni baik. Tapi tetap salam juga ya. Rifle MH370. Ah, Okey guys, kita di penghujung video dah. Kalau korang ada terjumpa mana-mana nombor play ai. kat luar sana yang unik dan kreatif Foto, yang sama eh. dengan video ni, boleh komen di bawah. Okey, bye. Okey guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Nomor plat paling rare di Malaysia. Kalau menurut saya guys ya, yang paling rare itu ya, cari. Sebab kalau polis nak tanya pun kena carilah lah polis tu, ya kan? Cari lah kawan, tidak tahu. Coba kawan-kawan komen lah plat nomor, plat number, plat number ya, kalau di Malaysia kan. Kalau di sini tu plat nomor guys ya. Nah di sini bisa teman-teman komen ya di bawah paling rare yang paling lucu menurut teman-teman paling unik menurut teman-teman silahkan komen di bawah ya guys ya penuhi kolom komentar agar supaya istilahnya video ini naik naik naik, naik seperti itu ya guys ya. Banyak juga share-share ke sosial media teman-teman sekalian di Facebook, Twitter dan juga Instagram dan lain sebagainya. silahkan share supaya banyak lagi yang tahu tentang channel ini. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya untuk Haspedia karena menyajikan video-video yang unik, lucu dan eh oh oh oh, oh, oh gitu kan ya. Set, pokoknya istilahnya Haspedia ini terbaik memang ya, di luar nalar gitu. Sebuah yang dirangkum oleh beliau ini memang ter Baik seperti itu Oke terima kasih guys Sudah menonton video ini Sampai selesai Saya Pamin Untuk diri apa ada salah Kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye like -bye.